kode di notifikasi melalui WA, nanti di sini ada nomornya. <tuk> uh, yang pertama kurir ke sini untuk drop, abis itu nanti penghuni ambil. Yang kedua itu pop send, sini adalah layanan untuk mengirim barang, jadi seperti ekspedisi biasanya. Jadi kalau undangan teman mau mengirim barang ke, ke luar atau misalnya kalau kompleksnya melalui dari sini kayak gitu jadi nggak usah gak, kayak harus ekspedisi soalnya JNN ke JMT jadi bisa dari sini okay. kayak gitu uh, itu orangnya uh, itu melalui aplikasi popbox kayak gitu uh, karena dari sini tidak bisa jadi harus kalau melalui aplikasi popbox itu tarif besinya itu sembilan It, ribu uh, untuk kayak popsendnya itu sendiri kita tidak mengukur berat atau tinggi uh, hanya asal mereka mau itu diukurat S M Nah, ukuran di sini itu bisa menampung maksimal 6 kg. Untuk es itu sebesar dokumen, dokumen, dokumen. Biasanya terus yang ukuran itu sebesar kotak sepatu masuk. Terus yang L itu sebesar kardus indomie. Tuh. Yang berbeda dari sini itu hanya tingginya saja. dalamnya itu sama 48 sampai 50 cm. Oke gitu. Nah, keunggulan popsen pop itu itu bisa kirim kalau loker loker -locker atau loker itu ke alamat gitu, Maksudnya ke alamat dari loker sini, dari loker-loker Bisa alamat rumah, kantor, atau sebagainya Yang penting alamat Atau lo loker-loker ke Kan box ini kan punya 160 lebih titik di Indonesia Terus itu mereka bisa dikirimkan Kayak gitu Terus layanan kirim lagunya itu ada di tempat. By, uh, by okay, maksudnya, mm -hmm. nah, ini kita sama, sama Bibi, sama Zalora. Mm -hmm. Jadi, kalau bisa perbaiki, uh, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa kita bisa perbaiki, sama bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, bisa perbaiki, kita bisa perbaiki, kita Dengan catatan mereka itu harus mendaftarkan dulu pengembalian barang bisa perbaiki, kita dan itu biayanya gratis Kayak gitu Terus yang terakhir itu ada loker insulator Tapi satunya untuk tidak tersedia Di sini Loker insulator itu loker khusus makanan atau minuman Kayak gitu, kenapa disebut loker insulator? Karena loker tersebut itu berapa insulasi Nah, insulasi di situ Untuk menahan suhu makanan atau minuman, jadi Yang ini tetap tinggi yang panas tetap panas Selama kurang lebih 1-3 jam Tapi itu ada biayanya 1000 per 1 hari Nah, untuk saat ini belum ada. Jadi kalau misalnya akan ada itu tergantung request dan tergantung banyaknya paket makanan yang ikan datang di sini. gitu. Ini saat ini saya menjelaskan yang di sini ya. Nah, ini ukurannya 15 15 kg. itu ada 5 liter di dari sekana ke sini. Terus di sini itu ada benar. Nah, untuk di sini itu ada nama lokasi dari si komposisi di gitu. Jadi di sini kan pertama Scandinavia, B1 lobby east. Kayak gitu misalnya kalau misalnya ada nanti ada di lobby west, nanti akan di sini namanya lobby west. Kayak gitu. Di sini itu ada ukuran ketersediaan. Nah, ketersediaan di sini misalnya S ada 4 berarti S itu kosongnya ada 4. gitu. Terus F ada 46, berarti M-nya ada 46. Kayak gitu. jadi tergantung yang ada di sini. available ya. Iya, available S-nya kosong Oh, ini ada yang Excel nggak ada di sini. Oh, okay. gitu. ya, ya, ya, ya, Terus di sini itu ada login kurir sama kurir dan uh, dan ambil. ambil. Ya. Di sini aku jelasin login kurir terlebih dahulu. Nah, login kurir ini biasanya untuk kurir-kurir yang biasa uh, mengirimkan paket ke locker box. Kenapa kita mengajak untuk pakai login kurir supaya si kurir itu memeter paket lebih mudah karena kenapa kalau misalnya kalau kirim kurir berarti data mereka sudah kita punya Betul. gitu jadi mereka hanya memasukkan data dari si yang punya paket gitu sedangkan kalau mereka nge drop di sini tanpa melalui kirim kurir mereka harus masukin data yang dirinya mereka dulu kirim kurir uh, nomor telepon kurir dan nomor telepon si penerima dan itu memakan banyak waktu okay. gitu ini eh, aku ya no. yeah nah um, untuk ngedrop itu akan masukin ke simpan paket drop dari, dari kurir lihat ah gitu jadi kayak ada barang-barang datang ke sini nanti si kurir itu pilih simpan paket lalu di sini ketika harus ke nomor resi jadi kalau barang-barang mereka itu kan ada nomor resi kan kayak gitu terus di sini itu bisa scan jadi kalau mereka mau sangat manual kayak gitu tapi coba mereka harus sangat tiga layar nya baru nanti manual Nih ada sarannya juga Gimana sarannya? Oke hmm. Bagaimana langsung data si pendidikan sih? Ganti, ini, ini jalan, apa namanya? Pesinya jangan di ditemui, nanti Pakai yang di ya? pakai skanding atau, atau yang sebenarnya e, unik Oh, gitu Oke Kita tadi Masih Jadi, sebalik-balik segi presinya, pasti nomor telepon dikasih teman Oh, ganti gitu Boleh misalnya catas mbak? Nampil-pilponnya? yang ada whatsapp ya, karena notifikasinya akan diterima melalui whatsapp Sementara ya. Sementara untuk selama dua bulan, itu udah benar? Selama dua bulan. Setelan. Nah, kenapa ini masuk? dari sekarang apa? Dua bulan dari sekarang. Dari sekarang. Ini kenapa nomor telepon kita masukin dua kali? Soalnya kure-kure itu biasanya sering salah masuk ke nomor telepon. Nah, kalau salah, itu akibatnya si channel-channel atau pengguna tidak menerima kure diambil. Okay. gitu hmm. jadi kita masukin dua kali supaya yang mengminimalisir sebenarnya si memasukinya salah. Nah kalau udah selesai kira like, uh, ini periksa detail barang. Ini sini hmm. ada nama kurirnya, emailnya, terus nomor konfirmasi penerima. Hmm. Nah kurir ini kita akan tahu nih. Hmm. Kita lanjut, hmm. Nah ini ada ukuran ukurannya Oke. Okay. Ya kan? Itu semuanya sama semua. Okay. Uh, apa sih Kedalamnya sama oh, cuman bedanya tinggi aja oh, nah, Itu terus pastiin kalau sikurnya itu pilih ukuran yang benar. caranya bisa dari depan aja gitu ada pangkat itu dipastiin dulu di depan pintu kayak gitu soalnya biasanya oh ini bilang pokoknya ini tapi kalau masih kecil-kecil itu belum tentu enak kita lihat ya, ini apa mas ini nomor 4.1 Oke okay. Otomatis ya langsung keluar memang gak sesuai sama display berarti ya? Apa? Enggak sesuai sama display ini ya? Ini selesai sesuai pas Iya Gak langsung otomatis gitu. sesuai Kadang-kadang kita di update my delete Nanti langsung di Youtube biasanya ini sesuai hmm, Maksudnya ini satu pilih locker nih okay. Ya temannya dia harus klik battle Terus pilih alasannya. Eh. Itu loker tidak terbuka atau barang tidak masuk locker Oke okay. Misalnya karena tidak masuk locker Gimana, kirim lanjut, pilih, pilih kirim lagi biar ganti, kayak gitu. Masukin like lagi scan nah, melihat. Soalnya kenapa kalau misal klik selesai, otomatis nanti udah terselesaikan dan si penghuni oh pendemel itu akan berhak kalau diambil, oh, iya. gitu. Nanti pas disket tiba-tiba barangnya nggak ada. Iya dibuka whatsapp. Nah uh -uh, gitu. Jadi harus pilih batal. Batal, pilih scan lagi, tes, scan ya scan lagi. Kalau misalkan yang pertama nomor salah, kemudian nomor kedua yang benar, apakah dua-duanya masuk ke nomor itu? Enggak, jadi kalau yang pertama kali salah, terus yang kedua yang benar, berarti dia mulai, mulai lagi karena bar match Oh oke, okay, okay. ya betul Yang sial ini enggak benar ya Nomor 2, ini 2, hitungnya 2 menit tadi juga Baik, baik Terus klik selesai klik masuk luar masuk, masuk klik selesai Nah, terus kalau misalnya, kalau buat paket lagi oh, iya gitu. Jadi selesai kan langsung klik simpan, simpan paket lagi aja Oh, oh, okay. oh okay. paket baru pake lagi Paket baru Nanti, si penghundinya, kalau udah si uh, kur klik selesai, penghundinya itu akan mendapatkan kode notifikasi Pastiin kalau misalnya mau langsung kayak kurir klik selesai dan dia terima kode notifikasi Handphone si, handphone si pertimbangannya itu sinyalnya bagus kalau nggak, nggak bakal terima masuk masak kan. Okay. Jadi, kalau biasanya... Menu kiriman titik ini yang kurir-kurir uh, itu nggak punya langsung kurir. Kayak gitu. Jadi, memang ya, belum kita daftarin. Atau emang misalnya bojek atau gerakan cuma sekali kesini. Kayak gitu. Itu pilih. Misalnya kurir dia. Klik kirim barang. klik lanjut nanti itu dia disuruh akan ah, scan barangnya. Hmm. tapi kalau misalnya dia buat jiktografi, hmm. dia nggak punya nomor resi barangnya, itu klik buat resi sini. nanti kita buat kayak gitu. terus langsung klik lanjut. nah sini ada nomor apa Nomor logistiknya, gitu kan. jadi semua akurasi logistik itu bisa masuk sini nah kalau nama mereka nggak ada sini, logistiknya itu pilih kode lainnya. pasti masih manual. Oh, bisa di scan sih. Ya. Nah, ini lagi Jadi ini nah, itu Karena aku jelas kalau misalnya harus Jadi harus masukin nomor ini, ya. Kayak gitu ini aku masukin nomor 8. Nah akan disini Kode verifikasi Kadang suka masukin nomor customer justru hmm, Itu yaitu. customer suka serapan kok saya dapatnya ini nggak bisa dipakai? Oh. Oh nah, berarti nah, harus nomor ini ya gitu. kode ya? Iya, iya, iya. baik ya. Itu misalnya yang yang kita butuh sih pak. Yang yang biasanya orang ada kesalahannya di mana? Jadi itu harus pasti ini kan disuruh masukin nomor orang taruh hmm. Jadi surat ya, itu harus ya. benar-benar baca. Kita ya, gitu. ini nanti surat itu akan terima keverifikasi lewat WA. Yeah. Kita right. biasanya juga bisa bikin pikirnya melalui SMS. Hmm. Ya, gitu, itu biasanya kalau okay. melalui WA enggak sih langsung. Oh, teman-teman. Oh, okay. okay. uh, tim security juga berat. Hari ini. Tenang. Insyaallah Allah nih, jangan. Nah, kalau udah penerima. Penerima. penerima. Terus, kode OTP ini berlaku sama satu jam. Jadi nanti sekurit si gak usah masukin nomor uh, otp lagi. Jadi masukin nomor otp-nya, nomor otp-nya, langsung barang. Jadi gak usah karifikasi berlomong-lomongan, gak usah di paketnya. Iya. Masukin nomor aku masukin yang lagi. Nah, ini kita tetap dua kali. Hmm. Untuk nomor kapal kali? Oh, oh. Terus, kayak biasa, tidak ukuran ya. Terus kalau misalnya ya, apa sih belum masuk kita tetap? Oke. Okay, gitu. Jadi, ya. nah, jadi kalau misalnya mau si pengambil barang atau si kurir itu punya kesempatan dua kali buat Terus kalau udah selesai, udah selesai. Nanti si penerima itu akan terima kode notifikasi melalui Aki akan seperti ini. kode notifikasinya melalui WA. Dan nih, di sini ada nomor resinya, nomor resi atau nomor AWB disebutnya. Terus habis itu sampai di locker mana? boxnya, terus gua ada ambilnya. Jadi kalau misalnya scanner yang bisa berfungsi, kita klik menu ambil. Terus masukin kode yang ini. Kode unik. -kode. kode unik layar. scan ya. Sini. Kalau scan langsung bisa. Bisa. Oke baik. Terus ini setiap dia ngambil itu berbayar. Baik. Kita cobain ya. Boleh. diambil sih oh bukan, bukan, ya? beda bukan. Beda lagi salah salah ini <laughs> nah, contoh paket banyak kali ini nih jadi ada kita ini selengkapnya apa pembayaran apa pembayaran barang gitu Just klik lanjut nah di sini tuh ada durasinya paket ada dan lokernya berapa lama gitu ini biayanya seribu kan Tuh. per hari terus kita tinggal pilih metode pembayarannya yang tersedia. ada terus kok gimana misalnya nomor telponnya wa-nya dia sama nomor pembayarannya ininya berbeda loh ya? nggak apa-apa. apa-apa jadi mau bayar pakai nomor yang mana segamanya masalah pas dia buka itu kan uh, ada kode verifikasinya eh ada kodenya kan itu berarti orangnya dia gitu. tidak apa nggak apa ya. misalnya itu sama yang lain gitu bisa. iya. nggak harus sama. contoh dia apa ya? Ini masukin nomor telepon. ini yang aku masukin nomor teleponnya itu berbeda sama yang uh, aku terima kode yang dia masukkan. oh yeah. nah, bisa yeah, iya. contoh ini contoh soalnya takutnya kan, dia minta bayarin foto siapa yeah. jadi nanti kalau misalnya udah terdaftar di aplikasi buat ngecek kode ambilnya itu di menu your phone self. oh your phone mm. oke okay. kayak gitu, terus ini ada tulisannya kan ini nomor resinya, <laughs> sama ini nomor kodenya sama barcode nya Oke, okay. hmm. sini ada lokasinya juga oke, hmm. oke okay. hmm, okay, ya. gitu. Terus kita ke uh, statusnya, kita lihat ready for pick up. Nah, ready for pick up, berarti barang udah oh. dulu. Kita bisa ambil, oh gitu. Tapi kalau statusnya itu overdue, over, itu dulu ya. Itu berarti, berarti paket sudah melebihi 5-7 hari hmm. di dalam oh, oke okay. okay. okay, gitu. Nah, 5-7 hari itu uh, kalau paket over ini ada prosesnya, kayak gitu. Nanti bisa kita tarik kembali barangnya dari loker sampai bisa dipakai lagi dan untuk pengiriman kembali itu akan ada biayanya. Ringkas by customernya atau gimana? by nanti kita akan follow up dan kita akan jelaskan skema pembayarannya. Kayak gitu. Pokoknya pastikan e, maksimal barang di loker itu 5-7 hari. Lebih dari itu akan kita tarik ke gudang pop box dan akan dikenakan biaya topnat dikenakan biayanya itu uh, berdasarkan berapa lama barangnya ada di, uh, di, di gudang pokok? di gudang box misalnya sebulan itu 10.000, 2 bulan itu 20.000, 3 bulan 30.000. 3 bulan 30.000. Oke. Setelah dari 3 bulan barangnya akan kita musnahkan tanpa kita kasih tahu uh, kepada pemilik barang. Oh, sepihak. sepihak nah, itu 3 bulan. Tapi selama itu kita akan full up. Berarti ada notif terus gitu buat mm -hmm. customer-nya. Betul, nanti kita akan follow terus. Nah untuk biaya pengiriman kembali, uh, juga akan kita akan akan biaya berdasarkan ukuran barang. gitu Misalnya ukurannya itu S nih. Tuh, kita bayar 10000 terus selama sebulan. Jadi 10000 ditambah Rp10.000. 20000 lalu nanti kita kirimkan ke alamat yang dia si pemilih barang itu pengen. Kayak gitu. Mas? nah kita coba ini ya sini nah ini itu biasanya itu 5 sampai detik tapi kalau misalnya uh, ini kan lagi dimatiin ya <tari> kita pakai manual aja ya boleh 5 W ini kan ada informasi lagi Silahkan Pak, iya boleh Nah kita pilih Imani bisa? Imani Thanks Seribu atau nih, harusnya sih ada sih ya. Saldo Yoh, tidak Allah. cukup Pak 500, ketahuan kan? Oh lah, langsung otomatis kebuka Jadi ketika udah bayar langsung otomatis kebuka? Iya, biar, biar, biar, biar, biar. Oke okay. Berarti ada isinya Ada isinya Berarti udah kaya saya, benar gaya dong di awal terus ini aku jelasin lagi kalau ini kan titip makanan titik minuman tadi yang lokasi latar belum tersedia kan terus aku kasih tahu titik barang hmm? safe namanya titik barang di sini bukan kuri taro terus nanti terima ambil okay. dari tapi dari kita ke pengin titip nih oke okay. dari okay. kita ke pengin titip jadi cuma satu orang yeah. hanya kita aja sedangkan kalau yang kirim barang ini dua pihak dua pihak kan yeah. kalau ini titip barang kita aja kita. tapi ada biayanya biayanya itu adalah tiga ribu per jam tiga ribu per jam, kayak gitu per jam per jam tiga oh. ribu per jam, gitu dan uh, ini pembayarannya itu sama kayak tadi hmm. 3 buat terlilit bondong terlilit barang keluar nggak pun titik ini tata caranya sama kayak tadi jadi aku nggak muatnya setelah itu ini ada pembayaran barang atau yang pengiriman reskit nah maksudnya pengembalian barang yang di sini yang tadi aku bilang return yang lebih Zalora, lebih Zalora kita bisa sama reshit. nah maksudnya itu kita belanja di Libri atau Zalora yang tadi nggak sesuai itu bisa diterlur pokok gratis dengan catatan dia harus masuk uh, daftar dulu hmm. di websitenya kayak gitu. terus kalau di Zalora juga kalau misalnya kita beli wifi segala macam kembaliin juga bisa dari sini. Nah, kalau Respeed Asia itu pengiriman ke luar negeri, jadi misalnya dia mau kirim ke luar negeri terus misalnya ke Singapura ke Malaysia, itu misalnya per box dengan catatan kita itu kerja sama-sama Respeed Asia Kayak gitu, jadi daftar di Asia, di website Respeed Asia, kita mau kirim ke mana, Singapura kah, Malaysia kah gitu, nanti dapat kodenya masukin ke sini bareng Oh, ngeratur Terus yang ini kirim barang atau Popsend? Hmm. Yang Popsend ini tadi aku bilang buat kirim keluar. Jadi dari sini bisa. keluar. oke. Oh, okay. Kayak ekspedisi. Itu. Terus uh, ini cuma ada menu di sini. Nanti dia disuruh masukin petik scan atau nomor resi karena itu pembuatan ordernya melalui aplikasi. Oh. oh ya. itu berarti yang jual beli kayak Shopee apa apa kan biasanya bisa. apa? Ngirim kemana, berarti lewat sini aja bisa ya? ya. Ini uh, dia harus daftar dulu oh, dia uh, di ordernya di aplikasi gitu sehingga ya, muncul lah nomor resi. Iya, okay. nomor resi atau barcode. Atau barcode. Nanti tinggal scan aja, lokasi buka. Jadi, nanti fungsi. apakah nanti yang si kurir dari box atau ini iya. tuh box juga atau bisa tuh alamat personal? Gedungnya. Gedungnya. Nah tergantung dia pilihannya pas di aplikasi pos kirim ke locker atau oh, kirim ke gitu. alamat. Baik, baik. Gitu. Sudah, tunggu sini kasih kasih. Di boxnya Aduh, salah. Iya. Salah, salah. Nah ini udah selesai aplikasi uh, sebelumnya benar kalau baru iya, ngambil iya. sama kayak tadi Pokoknya buat ngambil Oke. Nah Sampai. coba di aplikasi, aplikasi. Siap. Terus ini tadi saya rekam ya Kak yeah. Ntar saya edit saya kirim ke teman-teman <tik> <tik> Nah ini udah ada kan? nah ya ini bisa pilih itu kalau dari ya udah kita kita kebukanya pas sama pada terus kalau tadi itu kan itu kan iya soalnya apa namanya saya pun kan punya akun gini, Bang. Akun YouTube, mm -hmm. kalau memang dibeliin, saya masukin di tutorial. Punya saya, iya, sudah banyak yang subscribe.